Indonesia dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah, sobat semua, jaga kamu akan langkahmu ke sini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah ini. kecindok sumi musi banyak budak yang mandi, uya caca ayam matian, tempe renggang ngawe lidah berdoa, lalu kapo ayah salam, kota kita kota nyopara Rajo uya wa ayatul minyan, kita jago kalung ngakuang kito cinta cindo kotanya, cindo gadisnya, kakek duonya besewet songket, bergelung malang, ngewek hati jadi terkenang-kenang Pelembang cindo, cindo lah niang, belagak mujangnya, katek duonya Rumpak dan tanja, bersulam emas, hati menjadi nang ya Ya sama alam ke Sungimu si, banyak muda yang mami Woyawa, oh ay tolong mian, Kita jago karuna kuong kita Pelembang cinta Cindo kotanya gadis nyom, katek duonya besewet songket, pegelung malam Gawek hati jadi terkenang-kenang melempang cindong, citalah niang Belakang pujangnya, katek duonyo Rumpak dan tanjak, bersulam emas Hati senang jadi terkenang-kenang bicet abah ebo, tulur-tulur galo kalau Ayo kita, rami-rami, tertumpul di bucu pelembang Jepret sano jepret sini, kita jepret bucu pelembang kau tahu, bucu bagus, yang lemah kita kunjungi Jembatan Ampera Itu di dia konyol Kota kita Pelembang Sewet songket Pempe lenjer Juga sama tari Tanggai Di dia Kiri hatnya Rumah di Pelembang